and you buat ku bertahan, nantian ini kan terbayar pasti. Lihat aku ya, lihat aku, sayang yang sudah berjuang menuju. Tersyok farin dunia yang ku beri Tersyok farin dunia beri Di ataku sayang yang sudah berjuang menunggu Jangan lupa Ingat selalu sayang Hatiku akan rendah Aku takkan bagi Ku oh, cinta dia, sayang dia, rindu dia, inginkan dia, suka lah rasa cinta. betapa nikmat setia hati pasti setia cinta padamu Untuk meluatkan hati Dari kamu yang belum juga kendali Ada satu kelihatan yang membuatku bertahan yang ini kan terbayang pasti Lihat aku Lihat aku Sayang Yang sudah berjuang menunggu Tersyoklah rindu ini kan ku beri Tersyoklah rindu ini kan beri Lihat sayang yang sudah berjuang Menunggu jasa mencoba Jump